Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau nomor. 47 periode 30 November, 6 Desember 2022, telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun naik Rp26,11 per kilo menjadi Rp2,761,79 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun 2027,03 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2.199,57 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2.408,14 rupiah per kilo sawit umur 6 tahun 2466,61 ribu empat rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2563,03 ribu lima rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2634,37 ribu rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2697,55 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2761,79 per kilo, sawit umur 21 tahun 2642,20 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2628,67 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2617,38 rupiah per kilo sawit umur 24 tahun Rp2.504,57 per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp2.442,52 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp12.177,48 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.731,12 per kilo, dengan indeks K92,64 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 30 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.